burung alap-alap, teman, -teman. Oke. Okay. Rendah banget. Oke. Okay. Nah, ini dia. Tuh, si burung alap-alapnya, teman, teman Nah, ini suaranya ya, denger Oke, okay. dia terbang ke sana, teman-teman. Jadi si burung alap-alap itu kalau jam segini mereka sambil cari makan. Nah, oke. Okay. Nah, ini dia ada di atas, teman-teman. Oke, okay. nah dengan suaranya ya. Ini suaranya burung alap-alap, teman, -teman. Oke, okay. burungnya besar banget. Nah, mereka terbang ke arah sana. Oke. Okay. ini menemukan uh, jebakan burung, teman-teman. Ini kayak wadah tahu atau wadah apa ya, teman-teman. Jadi ini tuh buat nangkep burung tukukur ataupun burung puyu teman-teman. Soalnya di sini banyak sekali burung puyu, burung tukukur. Jadi ini jebakan, nggak tahu jebakan siapa ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke okay, teman-teman, jadi Karohimin rencananya mau bakar ayam Nah, kita udah bawa ayam nih Oke, okay, ini daging mentah, kita mau bakar Soalnya lapar banget Oke, okay, kita langsung siapkan api bakarnya Dan kita langsung bakar teman-teman kita nyiapin bumbunya kita mau bikin sambal kecap teman-teman nah ini cabainya Oke okay, ini tadi kita habis bakar ayam lumayan ya Nah hasilnya agak gosong-gosong kayak gini kita pakai sambal kecap teman-teman Oke okay, kita langsung santap bismillahirrahmanirrahim nah hmm Nah lihat teman-teman, wah -teman. uh, mantep nih hmm. Kenyal-kenyal Empuk banget dagingnya cat Hmm, hmm. tetap Uh, banyak sekali lemaknya teman-teman. Nah. Uh lemaknya. Ini banyak Oke okay, teman-teman, tadi kita habis masak mie ya, ini udah jadi teman-teman. Kita tinggal makan sambil ditemani api unggun. Oke, okay? bismillahirrahmanirrahim. Marahkan makan-makan. Mardang teriut. Nikmat banget, kita sambil ditemani api unggun, soalnya udaranya cukup kenceng banget, teman-teman. Ketika di tengah hutan, udaranya seperti ini, teman-teman. Dingin dan ya, mencekam banget. Ah. Jadi uh, sarapan malam ini, Karomin cuma makan sama mie. Tadi juga habis jajan, sebenarnya. Terus Karomin juga minum kopi, teman-teman. Kita bersantai di tengah hutan. uh nanti setelah ini karamin mau tidur di sini ya di atas ini lumayan aman teman-teman jadi nggak akan eh, yang namanya itu terancam dari ular soalnya ular di sini banyak banget ular berbisa teman-teman